Apakah kalian mendengar nama Auj bin Unuk, yang merupakan cucu daripada Nabi Adam alaihi salam yang memiliki badan besar seperti gunung dan tubuh yang sangat tinggi. Ketika ia lapar, dia akan mengambil ikan yang sangat besar di laut lalu memanggangnya di matahari. Suatu saat Nabi Nuh alaihi salam akan membuat perahu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, kayu yang akan dibuat perahu posisinya ada di daerah Kufah yang sangat jauh dari lokasi Nabi Nuh. Lalu turunlah wahyu dari Allah kepada Nabi Nuh untuk meminta bantuan raksasa itu untuk membawa kayu tersebut. Lantas Nabi Nuh meminta bantuan kepadanya. Namun, ternyata Auch bin Unuk punya syarat yang harus dipenuhi Nabi Nuh yaitu harus membuat kenyang perutnya terlebih dahulu. Kemudian, Nabi Nuh mengambil secuil roti, diberikan kepada Auj. Melihat hal itu, Auj justru tertawa dan berkata, "Apakah hal itu bisa mengenyangkan saya? Padahal, saya makanannya ikan-ikan besar. Roti tersebut bukannya ditambah, melainkan dibagi dua." Kemudian, diberikan setengah cuil itu kepada Auj sambil berucap, "Makanlah roti ini dengan diawali bismillah." Auj makan setengah cuil roti tersebut dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Kemudian, Nabi Nuh memberikan setengah cuil sisanya, namun Auj tidak mau karena merasa sudah kenyang. Setelah itu, Auj pergi mengambilkan kayu untuk Nabi Nuh. Pesan yang diambil sebelum makan hendak...